Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di joran bambu Jadi sore hari ini saya mau mancing lagi guys Nah sekarang saya udah nyampe tempat pemancingan ya Ini lokasinya di hutan guys Sekarang saya mau mancing pakai pancing casting guys Dan saya juga pakai umpan hidup ya Pakai lele guys untuk mancing para predator ya Ini untuk lelenya guys Udah saya kasih umpan tadi ya Ini lele hidup Kena sampah lelenya nih ya Nih Untuk lelenya ya Sekarang kita pasang guys Nih guys Jadi kita pakai umpan hidup ya Pakai si lele nih sekarang kita cemplung Klik Aw oh, Aw Allah siapa Mantap. Uh. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Uh. Oh, tanganku Waduh, <tuk> ya. nah. hilang, Woi, <tuk> <tuk> joran bambu mantap. Nyatai baik gede kanang? E? Gede baik Wei? Besar atau pancingnya kok? Kok gabus? Toman, toman. Gede apa lah? Dilah. Coba lumayan ngezoomnya nanti pol aku Pancingnya cepat cepet tuh termasuk ya di pangannya ya Joran bambu memang josok Tangan burung, oke. Pak burung, duh, burung banget. Saya jalan deh ke Loh, mantep nih, nih. wah, Paco, pacu, wow. Mantap, mantap, mantap, kersi, mantap, nah. jas ah, Lumayan, jas Asik, asik! Malah. Alhamdulillah, ah. mantap yakin. Waduh, aduh, aduh, tapi jeruk banget. lagi ke private, gue Malah, malah, malah, malah, malah, malah, malah, malah dan gede kan ah lumayan ki nah jadi spotnya seperti ini guys sekarang kita masang pancing lagi ye masangnya pancing yang tergorong-gorong seperti tanteji loh bro ki nggak dapat bulak nih jerok bulak bisa nih jeruk lebih baik pak tarik pancing ki ye ki itu yes, Bro, wis yes, keleh,